Hai teman-teman ketemu lagi Kali ini aku mau nunjukin Cara membulatkan yang uh, Penting banget buat teman-teman Ini tips cara membulatkan Yang cepat gitu gimana caranya Membulatin biar satu angka Di belakang koma Biar dia gak ada angka di belakang koma Membulatkan turun Membulatkan ke atas Terus gimana caranya Ngambil angka de Mengubah Desimalnya menjadi Angka nominal mutlak, terus gimana caranya membulatkan angka itu supaya menjadi kelipatan terdekat. Kayak gitu-gitu. Kita mulai satu-satu aja ya. Misalnya, ini kan ada nilai anak-anak nih, nilai anak-anak dalam bentuknya desimal. Pertama, teman-teman tuh nggak mau desimal gitu. Maunya uh, hilangin aja yang di belakang koma ini. gitu. Jadi nggak satu-satu ngepusing gitu ya. 34, 45 biar cepet, biar kerjanya set set set set teman-teman pakai rumus round caranya tinggal sama dengan round pilih round, klik nah e, di belakangnya itu titik koma ada kodenya 0 sama 1, kalau 0 itu artinya teman-teman nggak mau pakai desimal di belakangnya jadi akan jadi 34 aja kalau teman-teman pakai kode satu, itu artinya teman-teman mau satu angka di belakang koma gitu. Untuk kali ini saya nggak mau ada uh, angka nol di belakang koma. Saya mau bulat aja, jadi saya pakai nol. Kayak gitu jadinya. Oke? Okay? Kalau uh, kita double klik turun, tuh dia ngikutin. Dia nggak akan ada di belakang koma dan dia selalu mengikuti logika matematika kalau dia di atas eh, 0,50 dia jadi naik itu kalau dia di bawahnya dia jadi turun jadi round ini otomatis dia mengikuti logika matematika oke okay. itu round oke okay. saya tulis di sini kemudian teman-teman pengen membulatkannya ke bawah jadi teman-teman pakai round down ya down ke bawah. Mengebulatinnya ke bawah. Round down. Dia paksa. Ah. Oke. Okay. Mengebulatin dia maksa bulatin ke bawah. Walaupun dia misalnya di sini 45,75 kalau dibulatin kan seharusnya 46 ya. 46. Tapi kalau round down itu kita paksa bulatin ke bawah. Kalau round tadi, dia akan ngikutin logika matematika. Kalau round down, kita maksa. Oke, okay. round down. Nah, sama dengan round down. Uh, di belakangnya juga saya nggak pengen ada tanda koma, jadi saya pakai koden. Oke. Okay. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, 45 ini. Kalau manual kan kita harusnya 45,75, ini jadi 46 ya, karena ini lebih eh, 0,75 lebih besar daripada 0,50. Tapi karena kita pakai rumus round kita paksain dia ya, membulatkan ke bawah. Kalau mau maksain naik, kita pakai round up. Round up juga sama, saya nggak mau ada angka di belakang koma, jadi saya pakai 0 set oh, kok di situ? salah di sini tuh round up round up itu saya memaksa dia membulatkan ke atas jadi saya tinggal klik sama dengan round up Wah. saya nggak mau ada angka di belakang koma jadi nah oke teman-teman bisa lihat sendiri gitu di round up ini Walaupun 24,07 ini kalau kita bulatan sesuai dengan logika matematika kan dia harusnya 24 ya. Nih kayak ini. Tapi karena kita maksa dia membulatkan ke atas pakai rumus round up dia jadi 25. Ini tergantung kebutuhan teman-teman aja sih. Oke. Okay. Rumus berikutnya yang penting juga adalah int int atau integer. Integer itu adalah ang Kak depan komanya aja gitu badan angkanya aja. Misalnya kita mau ambil 34 aja, 45 aja gitu kita pakai integer. Int artinya integer. Oke, okay. nomornya ini tuh diambil sama dia badannya aja atau angka sebelum komanya aja. Cakep ya, Excel itu. Ini karena kebetulan datanya dikit aja. Coba aja datanya ada ratusan, teman-teman akan save so much time. So much. So, nggak pernah rugi untuk belajar apapun. Rumus berikutnya adalah ceiling. ceiling kalau bahasa Indonesia, ceiling itu adalah langit-langit. itu uh, Roof, langit-langit. ceiling ini fungsinya untuk eh... Uh, coba kita lihat ya kita pakai ceiling signifikan tiba lupa eh. sebentar ceiling okay, kita coba ya ceiling itu kita akan membuat angka itu eh uh, ah oh. <giggle> sorry Tadi agak tiba-tiba ngeblank sedikit. Ceiling itu adalah kayak gini. Kalau misalnya teman-teman mau agar angka itu menjadi kelipatan berapa, kelipatan terdekat berapa, jadi ceiling. Misalnya nih, kalau dalam perdagangan aja, teman-teman maunya uh, pelanggan itu beli selusin atau 12 gitu. Sedangkan telur kita tuh ada 34 jadi harusnya kita punya berapa telur biar dia kelipatan 12 Jadi biar kelipatan 12 ya Jadi kita pakai rumus ceiling Ceiling Ini terus uh, titik koma kita mau dia kelipatan 12 Jadi 34 itu harusnya dia jadi 36 Karena 36 itu adalah 12 dibagi 3 gitu Jadi kalau di dalam kasus pendidikan mungkin teman-teman maunya, oh saya mau jumlah, eh, saya mau membeli barang gitu, tapi saya harus membeli barangnya tuh borongan, misalnya beli beli alat peraga matematika gitu, saya harus belinya borongan, borongannya harus perluin gitu. Jadi kalau cuma punya tiga empat, berarti harus beli berapa? Berarti harus tiga enam. Dia akan didekatkan ke kelipatan 12 terdekat. Ini teman-teman bisa ganti mau kelipatan 12, 2, dan sebagainya. Kelipatan dari ceiling adalah floor. Floor. Floor itu lantai. Kalau ceiling itu mendekatkan ke kelipatan yang atas, kalau floor itu mendekatkan ke kelipatan terbawah. Sama dengan floor. Terus ke kelipatan 12. Jadi, berapa ya jadi 4 gitu? Misalnya mau mirip duit gitu, e, sama kepala sekolahnya bolehnya. Oke, okay, eh, boleh beli media, tapi harus kelipatan 12 ya, Gitu. sedangkan murid kita 34. Jadi, kita cuma bisa beli 24 gitu. Mudah-mudahan dimengerti sih ya. Dan yang terakhir itu adalah m round. M round itu itu tuh sebetulnya mirip sama round tapi kita agak maksa gitu loh kayak m round kita mau memaksakan dia itu uh, kelipatan berapa itu hampir sama kayak ceiling si tadi cuman kalau m round kita lihat sendiri Nih, dia lebih ke atas atau mana aja yang paling dekat kalau dia lebih deketnya ke bawah ya dia akan uh, membulatkannya ke bawah kalau dia lebih dekatnya ke atas dia akan melipatkannya ke atas ngerti nggak sih kalau kayak gini loh kalau misalnya oke okay, kita lihat ya konsep ceiling floor sama m round ini uh, kalau ceiling ini angka-angka ini didekatkan ke kelipatan 12 teratas, itu jadi otomatis angkanya akan lebih tinggi daripada ini. Jadi 36, 48, jadi dibulatkannya ke kelipatan 12 ke atas, ya jadi otomatis dia lebih tinggi. Kalau floor ini dibulatkan ke kelipatan 12 ke bawah, jadi dia otomatis lebih rendah. Nah kalau m-round ini dia dibulatkan ke kelipatan 12 yang terdekat, mau ke atas mau ke bawah. Kalau misalnya 34 kan dekatnya ke 36. 45 tuh dekatnya ke 48. Sedangkan 24 itu kalau kelipatan 12 itu dia dekatnya ke 24, bukan ke 2 berapa sih? Ke atasnya 36 gitu. Jadi dia lebih dekat ke 24 di baris bilangan itu. Itu. Kalau 32 dan 34 dia lebih dekatnya ke 36. Gitu-gitu teman-teman. Jadi itu ini um, menurut aku ini penting banget bagi teman-teman yang uh, sering diminta untuk ngolong-olah data untuk membulatkan data untuk uh, biar bisa lihat asumsi kalau uh, misalnya mau pesan barang gitu kan nggak mungkin ada koma ya di belakang di belakang ada angka desimal di belakang koma jadi harus di round kayak gini Oke okay, teman-teman semoga berguna ya dan semoga penjelasan aku dapat dipahami. kalau enggak, teman-teman silakan... Tinggalkan komen, saya akan buatkan video yang lebih komprehensif lagi. Thank you, bye.